Real madrid adem Ayem di bursa transfer musim panas Geliat transfer musim panas raksasa Spanyol, Real madrid adem Ayem. Madrid sejauh ini baru mendatangkan dua pemain. Pada bursa transfer musim ini, Real Madrid baru mendapatkan tanda tangan dua pemain, yaitu Aurelian Chouameni dan Antonio Rudiger. Chouameni didatangkan Madrid dari AS Monaco dengan mahar 80 juta euro, sementara back Jerman Rudiger didapatkan gratis. Dilansir dari Detik Sport, pelatih Madrid Carlo Ancelotti mengindikasi belanja Madrid untuk musim depan sudah selesai, Ancelotti mengaku puas dengan dua rekrutan baru. Saya bisa bilang kalau kami tidak akan merekrut siapapun, kami baik-baik saja, ujar Ancelotti seperti dilansir Football Espanya. Chouameni dan Rudiger akan mendatangkan kualitas. Rudiger adalah back tengah yang hebat yang bisa main di posisi berbeda. Sementara Chouameni sama seperti gelandang, dia masih muda tapi sudah main di timnas Prancis Perancis. Lanjutnya soal dua rekrutan baru Madrid itu. Kompetisi di squad adalah kunci sukses. Mereka baru tiba hari ini, tentu mereka akan butuh waktu beradaptasi. Tapi tidak terlalu banyak karena mereka sangat berkualitas, kata Carlo Ancelotti. Sementara di lini serang, Madrid juga tampaknya tak ingin banyak mengubah komposisi. Bahkan Ancelotti mengaku masih mempercayai Eden Hazard. Selama tiga musim bersama Madrid, Hazard cuma tampil 66 kali dan mencetak 6 gol. Situasi itu membuatnya dirumorkan akan meninggalkan Santiago Bernabeu. Carlo Ancelotti tidak ada kata persahabatan di El Clasico. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengaku antusias jumpa dengan Barcelona di pramusim 2022. Ia menegaskan bahwa timnya akan tampil serius untuk memenangkan laga itu, meski laga ini berstatus laga persahabatan. Real Madrid sedang bersiap untuk terpramusim mereka. Jawara UCL musim lalu itu akan menghabiskan pramusim mereka di Amerika Serikat. Ada beberapa klub yang akan mereka hadapi selama di Amerika Serikat. Klub pertama yang akan dihadapi oleh Los Blancos adalah Real Madrid di Las Vegas. Ancelotti sendiri senang bisa jumpa Barcelona di pramusim. Ia bertekad untuk menggilas sang rival di pramusim kali ini. Ancelotti menegaskan bahwa timnya akan menatap serius laga melawan Barcelona di Las Vegas nanti. Dia menegaskan timnya akan tampil all out di laga ini meski laga ini berstatus sebagai laga persahabatan. Saya rasa tidak akan ada laga persahabatan melawan Barcelona, bukan Ancelotti kepada Sport Mall. Ancelotti juga menilai Barcelona tidak akan main-main di laga uji coba ini nanti, jadi ia bertekad memberikan perlawanan yang bagus ke sang rival di Las Vegas nanti. Saya rasa bisa berhadapan dengan mereka di awal nanti juga akan sangat bagus. Kami ingin sama-sama meraih kemenangan, baik di pramusim atau saat musim sudah dimulai. Dan kami akan menunjukkan seperti apa pertandingan antara Real Madrid versus Barcelona. Ujarnya. Krisis penyerang, Carlo Ancelotti indikasikan bakal pertahankan Eden Hazard. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti menjawab spekulasi terkait masa depan Eden Hazard. Ia menyebut bahwa Hazard akan dipertahankan karena timnya saat ini kekurangan penyerang. Seperti yang sudah diketahui, Real Madrid saat ini kekurangan penyerang, mereka baru saja melepas Lugajovic ke Fiorentina. Situasi ini diperparah dengan rumor kepergian Mariano Diaz dan Borja Mayoral. Alhasil, Madrid hanya memiliki Karim Benzema sebagai striker mereka di musim depan. Namun Ancelotti menyebut bahwa Benzema tidak akan sendirian. Bakal ada Hazard yang membackup sang striker di lini serang Los Blancos. Ancelotti menegaskan bahwa ia tidak khawatir dengan ancaman eksodus di lini serang timnya di musim panas ini. Ia menyebut bahwa ada banyak pemain yang bisa diandalkan di posisi ujung tombaknya. Terutama ia masih akan berharap pada karim Benzema sebagai mesin golnya di musim depan. Kami punya banyak opsi yang bisa digunakan di posisi tersebut. Benzema adalah opsi paling bagus yang kami miliki. Ancelotti juga membeberkan siapa pemain yang bakal jadi backup bagi Benzema di skuad Los Blancos di musim depan. Ancelotti percaya bahwa Eden Hazard bisa mengisi posisi tersebut di skuad Madrid. Kita harus memahami bahwa musim depan bakal jadi musim yang aneh karena di tengah-tengah musim ada Piala Dunia digelar. Dengan kualitas yang dimiliki Eden, saya rasa akan sangat bagus untuk melihatnya berada di tim ini, ujarnya. Hazard sendiri baru-baru ini juga menegaskan bahwa ia tidak berencana untuk cabut dari Real Madrid. Iasa bekerja keras di pramusim ini untuk membuktikan ia layak untuk membela Los Blancos. Bicara masa depan Real Madrid di bursa transfer musim panas 2022, Carlo Ancelotti, kami sudah cukup. Real Madrid, Carlo Ancelotti menegaskan timnya tidak akan banyak melakukan aktivitas transfer apapun di sisa waktu jurnelah bursa transfer musim panas 2022. Pria berpaspor Italia tersebut menyebutkan timnya sudah cukup kuat untuk hadapi musim 2022-2023. Carlo Ancelotti kini duduk tenang mempersiapkan tim lebih awal untuk musim baru. Tak banyak drama-drama rumit untuk melepas dan menggait pemain tertentu. Los Blancos, sejulukan Real Madrid, sempat mengalami penolakan dari Kilian Mbappe. Tapi mereka bisa cepat bergerak datangkan penggantinya, yaitu Aurelia Encuameni dan Anthony Rodriguez. Berbicara dalam konferensi pers Carlo Ancelotti ditanya apakah ada hal lain yang sedang direncanakan. Ia berkata, "Segala urusan itu sudah selesai. Saya dapat memberitahu Anda bahwa kami sudah cukup dan tidak akan mendatangkan siapapun lagi. Kami baik-baik saja seperti itu," kata Carlo Ancelotti dikutip dari Football Espanya. Hanya saja, Real Madrid masih diterpa rumor soal hengkangnya Eden Hazard dari Santiago Bernabeu dalam waktu dekat ini. Perihal itu, Carlo Ancelotti membantahnya dan secara mengejutkan masih mengandalkan pemain 31 tersebut dalam skuad. Kami memiliki banyak pilihan untuk posisi itu. Benzema adalah yang teratas, tapi kita harus memahami ini akan menjadi musim yang aneh dengan piala dunia di pertengahan musim. Mengingat kualitas yang dimiliki Eden Hazard mungkin bagus bagi kami untuk memilikinya di sana. Lanjutnya,